Namo buddhoto rahayu shakumdhumati Kalsingre pedo nirin sambikolo Jumpa lagi bersama kami spiritual perkutut putih di channel The SPP TV Dalam sejarah peradaban manusia menghantarkan pada aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia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 Matuki kudu digarap secara lahir. Kaweruh kelahiran karo kaweruh kepatinan. Iku upomo suruh mono. Lumah lan kurepi. Foto duwe kawujud dewe-dewi Siji sijine foto drajate lan foto pinggul nani. Oratokokan siji lueh luhur lue. lan lueh Minggu Tinimbang sini. Sebagai makhluk sosial kita sangat dianjurkan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan melalui nasihat Nasihat pada hakikatnya adalah perhatian hati terhadap pihak yang dinasehati mengingat sifat manusia yang mudah lupa maka Nasehat sabaran ini juga penting. Ada kalanya kita tahu bahwa maksiat itu dilarang. Namun karena iman kita sedang menurun, maka ada keinginan untuk berbuat maksiat. Hal ini bisa dicegah ketika ada sahabat kita yang memberikan nasihat. Di lain waktu, Mungkin kitalah yang menasihati sahabat untuk tidak berbuat maksiat. Salah satu cara leluhur bangsa Jawa dalam menyampaikan nasihat adalah dengan menggunakan burung perkutut, karena di dalam burung perkutut terdapat ilmu katurangan yang bisa digunakan sebagai tem atau pengingat bagi pemiliknya. Karena ilmu katurangan inilah. Burung perkutut memiliki banyak mitos yang berkembang. Ada mitos yang baik dipelihara dan ada mitos yang tidak baik dipelihara. Hal ini dipengaruhi karena adanya tuah, yoni, dan angsa dari burung perkutut. Burung perkutut keturangan patok pangkrong merupakan salah satu burung perkutut yang memiliki mitos yang baik dipelihara Perkutut patok pangkrong juga biasa disebut perkutut paku bumi. Patok pangkrong memiliki dua kosa patah yaitu patok dan pangkrong Patok adalah mempertaruhkan tetap atau pas Bangkrong adalah menawarkan atau menjajahkan Jadi patok bangkrong artinya penawaran yang pas Tidak kurang dan tidak lebih Tuah burung percutut katuran patok bangkrong Dipercaya memiliki tua keteguhan hati Dan tidak mudah goyah sendiriannya Angsar burung percutut katuran patok bangkrong dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup maupun nilai luhur bagi pemiliknya. Terlepas dari unsur mitos yang beredar tentang perkutut keturuhan patok pangkrong. Perkutut patok pangkrong memiliki wejangan tersirat, Agar pemilik burung perkutut untuk dapat menjadi manusia yang teguh dengan pendirian Tidak goyah sama sekali dan konsisten dalam menentukan sikap dan memegang mandat Yoni yang dimiliki perkutut katunan patok Bangkrong memiliki ciri mati yang berada di ciri fisiknya di mana burung perkutut katoran patok pangkrong ini memiliki ciri yang berbeda pada kakinya, yaitu hanya memiliki satu kaki sejak menetas, bukan karena celakaan atau musibah. Analoginya Semua orang pasti mengalami yang namanya cobaan hidup, baik di luar lingkungan masyarakat maupun di dalam lingkungan masyarakat. Tentu hal tersebut tidak asing lagi dengan suatu perbuatan seperti itu. Patok pangkrong merupakan istilah dari istiqomah, berarti sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen Istiqomah dalam terminologi Islam adalah hal berpendirian kuat atau teguh pendirian. Alif Merupakan contoh dari nama yang istiqomah. Dari simbol Alif inilah perkutut patok bangkong juga disebut perkutut paku bumi. Adapun menurut istilah, istiqomah adalah tetap dalam pendirian, yaitu ketetapan hati, untuk selalu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang baik atau berketetapan hati, tekun, dan terus menerus menggiatkan usahanya untuk mencapai cita-citanya Perlu dipahami bahwa berpegang teguh pada pendirian merupakan suatu komitmen pada diri sendiri yang harus dipertahankan serta jangan sampai goyah dengan pembicaraan dan juga omongan orang-orang di luar sana Orang yang berpegang teguh pada keyakinannya akan memunculkan hasil yang lebih tidak disangka serta dapat konsisten pada diri sendiri. Karakter sering diartikan sebagai perilaku rutinitas yang dilakukan secara rutin atau terus-menerus secara konsisten dan berkomitmen. Satu hal yang mesti dipahami yaitu jangan sampai ragu untuk mengambil suatu keputusan dalam bertindak Dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian antara sikap dan karakter dipengaruhi oleh orientasi individu terhadap situasi pada suatu waktu Banyak sebab yang memungkinkan adanya perubahan sikap dalam diri seseorang sehingga dengan mengetahui sifat seseorang tidak berarti kita dapat memprediksi karakternya dengan benar yakinlah bahwa kita masih mencari Tuhan yang Maha Esa yang selalu melindungi serta mendengarkan doa-doa kita di saat kita lagi membutuhkan pertolongannya serta berdoa terhadapnya jangan mudah kaget dengan kunjingan serta omongan orang lain terhadap diri kita sebab kita hidup di dunia ini memang berat serta banyak ujian yang kita terima dan harus kita lalui dengan penuh keikhlasan serta kesabaran Orang yang selalu sabar dalam menjalani hidupnya ikhlas berarti memahami alam nyata yang sejati memang kesabaran butuhkan proses yang cukup lama dengan begitu agar tidak sampai terasakan mari perbaiki diri kita ini yang penuh banyak godaan setan serta dosa-dosa yang pernah kita lakukan sekian apa yang bisa kami sampaikan